Portugal berhasil melaju ke babak 8 besar setelah menggunduli Swiss dengan skor 6-1. Namun yang menjadi sorotan sehabis pertandingan ini bukanlah kemenangan meyakinkan tersebut, melainkan Ronaldo yang tertangkap kamera meninggalkan lapangan lebih dulu saat rekan setimnya masih melakukan selebrasi kemenangan bersama penonton. Sebagai salah satu bintang yang paling bersinar di jagat sepak bola, Cristiano Ronaldo memang akan selalu mendapat sorotan akan apa yang dilakukannya baik di dalam maupun di luar lapangan. Seperti saat di Euro 2020 lalu, saat Ronaldo menggeser botol Coca-Cola yang dipajang sebagai sponsor dan menggantinya dengan air putih. Hal sesederhana itu saja bisa memberi efek yang begitu dahsyat. Sampai-sampai muncul kabar bahwa aksi Ronaldo tersebut membuat harga saham Coca-Cola anjlok pada saat itu. Namun kejadian kali ini lain lagi. Setelah sebelumnya Ronaldo menggegerkan dunia dengan wawancaranya dengan Piers Morgan, Ronaldo juga membuat geger jagat maya terkait dirinya yang ditarik keluar dalam pertandingan melawan Korea Selatan. Uniknya di pertandingan selanjutnya saat melawan Swiss, Ronaldo dijadikan pemain cadangan oleh Fernando Santos, dan hal tersebut langsung menjadi sorotan bahkan sebelum pertandingan dimulai. Dan saat pertandingan berlangsung, tentu saja media benar-benar memberi perhatian lebih pada Ronaldo yang berada di bangku cadangan. Namun yang paling membuat heboh, adalah momen ketika Ronaldo memilih untuk meninggalkan lapangan lebih dulu saat pemain lain masih melakukan selebrasi seusai pertandingan Banyak spekulasi yang tersebar tentang alasan di balik sikap Ronaldo tersebut Namun kita akan mencoba melihat sisi lain dari berita-berita yang beredar saat ini yang menyebutkan bahwa Ronaldo ngambek dan tak senang dengan kemenangan Portugal atas Swiss Menjadi pemain cadangan karena ngambek Sebenarnya, sangat logis jika Fernando Santos tak memberikan menit bermain penuh kepada Ronaldo Mengingat usia Ronaldo yang saat ini tak lagi muda Santos harus bisa menjaga pemainnya tersebut untuk bisa tetap fit dan terhindar dari cedera Lagi pula pertandingan melawan Swiss mungkin bisa dianggap tidak terlalu berat Sehingga Santos menyimpan Ronaldo untuk berjaga-jaga jika anak asuhnya menemui kebuntuan Santo sendiri mengaku pencadangan Ronaldo murni soal strategi Dan bukan karena ada masalah atau alasan lain Tidak senang dengan kemenangan Portugal Banyak yang menyebut bahwa Ronaldo sama sekali tidak senang saat Portugal berhasil membobol Swiss Namun dalam foto ini menunjukkan bahwa Ronaldo baik-baik saja Dan bahkan ikut melakukan selebrasi dengan menggila saat rekan-rekannya berhasil mencetak gol Tidak berterima kasih kepada penonton Selanjutnya banyak juga yang mengatakan Bahwa Ronaldo tidak mengucapkan terima kasih kepada penonton Seusai pertandingan Namun dalam video ini Ronaldo tertangkap kamera memberikan tepuk tangan dan terima kasih Kepada para penonton yang hadir di stadion Sebelum akhirnya ia memutuskan meninggalkan lapangan terlebih dahulu Meninggalkan lapangan lebih awal Memang, agak mengherankan melihat timnas Portugal ini, meskipun mereka dihuni oleh pemain-pemain bagus. Namun, selama masih ada nama Ronaldo, yang menjadi sorotan adalah Ronaldonya, bukan timnasnya secara keseluruhan. Bahkan lucunya, banyak yang berujar bahwa mereka menonton Portugal hanya karena satu alasan, yaitu ingin melihat Ronaldo bermain. Maka tidak mengherankan, dalam pertandingan tersebut, para penonton sempat bergemuruh memanggil nama Ronaldo agar sang pemain bisa segera dimainkan. Bisa jadi alasan Ronaldo meninggalkan lapangan lebih awal adalah untuk menghindari media supaya tidak terfokus pada dirinya, melainkan pada kemenangan timnya, dan juga supaya ia tetap bisa menjaga fokusnya pada kompetisi tanpa ditanyai hal di luar kompetisi Piala Dunia oleh media. Seperti yang terjadi pada Kilian Mbappe saat ia menolak untuk berbicara pada media karena hanya ingin fokus pada pertandingan tanpa dicecar pertanyaan tentang masa depannya di PSG. To see you, Ya, memang tidak akan ada habisnya jika kita membahas pemain yang satu ini. Namun sebelum Ronaldo bisa memberi pernyataan resmi, kita belum tahu pasti apa alasan sebenarnya dari perilaku Ronaldo tersebut. Kita hanya bisa menerka dan berpendapat. Namun rasanya tidak adil juga jika kita hanya melihat Ronaldo dari satu sisi. Sedangkan kita tidak mencoba memahami sudut pandang Ronaldo itu sendiri. Jika kalian punya pendapat lain, silakan bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Can't decide cause they only blinding Go away and go from the bad guys Follow my advice cause they're gonna be biting you They're gonna kill if you let them through Go like mommy, go like mom. I really don't want to see you cry